kali kita mobil baru guys ya Pak Sembiring Oke banyak iya. Oke punya Doain ya guys ya A.M. ya guys <laughs> <laughs> Belum apa tadi ceritanya itu? Mobil apa? Si Arfi ya? Buat main Pak ini Pak Sembiring <laughs> Ngeri <laughs> Banyak kali ya <tambungannya>, guys ya <laughs> Buat kaleng-kaleng gitu 7 sinter, 7 sinter ya Bukan hanya di Toyota-Ata guys Oh iya yeah, yeah. Ada sunroofnya Ada monroofnya Hijang Innova terbaru kalah guys Soalnya kenapa yeah. Sunroof-monroofnya nggak ada Oh, sunroof-monroofnya nggak ada Biar CRV punya ya CRV punya berlapis kulit guys Kucinya semacam rasa di pesawat lah guys Oh, pesawat Per kelas lah ya? Per kelas, Garuda punya oh, Garuda punya ya oh, iya lagi guys Waduh oh. Kapan keluar mobilnya itu katanya? Nanti keluar kira-kira seminggu lagi lah guys Oh bagus Sehingga lah bagus sih Waduh oh, <laughs> Jadi yang lain dan bisa lagi Kalau udah pancar Oke okay, oke okay, okay. yang lain mau nunggu, mau order sabar sabarlah seminggu lagi Oke okay lah, mantap itu ya, Mana? Namanya si RV juga Soulboard Harganya udah, tadi? harganya 581 101 Itu masih langsung juga ya. Ciriak, Ciriak. Ciriak. Kenyamanannya interior eksteriornya sesuai lah dengan harganya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kalau saya ya, ya. datang aja ke showroom kami di Jalan Cemara nomor 39 Medan. Tidak jauh dari perumahan komplek Cemara Asri. Yang sering kalian jalan-jalan guys, gratis nih ikan hanya oh, boleh yeah. pelet goceng aja, lepar ya pelet yang udah situ lelenya -le besar-besar gak perlu mengeluarkan dana atau meroteh goceh apa namanya meroteh kantong yang banyak gak lah ibaratnya jajan-jajan 20 ribu udah bisa aqua goceng ya kan nah, jajan goceh jajan goceh 10 gak perlu bayar apa PS gak ada, om parkir gak ada berarti parkir gratis ya. lah ya? di parkir gratis, nah, kereta aman, tidak akan ada maling. soalnya keluar masuknya ada security, ada apa namanya itu guys, ada lengkap lah, kamera CCTV. jadi kalau memang malingnya kurang kurang bekelas, bisa lah nanti tangkap, bisa anak-anak kenagak tahu. jadi sering-sering aja lah sana biar <tuh> tahu oh, ya kan? gila lah, oke. Oke dulu ya kawan-kawan. Yes, Mantap Oke okay.